Hidup di zaman ini Kita dipaksa Mau tidak mau harus menjadi manusia-manusia siluman Manusia yang hidup di dua dunia Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja Tapi orang sekarang Di samping hidup di dunia nyata Justru lebih banyak hidupnya di dunia maya Buktinya jamaah yang saya hadapi Mayoritas tangannya pegang HP Termasuk Kapolsek, loh. Ini memang tuntutan loh. Jujur ya, mohon maaf ya. Jujur ya, akhir-akhir ini saya, kalau diundang ngaji ceramah itu suka berat rasanya di hati. Arep nongpolki abut banget. kok abot arep nerimo. Saya inginnya namanya ceramah ngaji. Itu ya 100% di dunia nyata. Tapi di banyak tempat yang saya datangi, mayoritas jamaah sudah hidup di dunia maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget. Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab paling tidak bahwa catatan setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan diperhatikan dihafalkan diamalkan ngaji konsentrasi sekarang beda kiai yang ngaji jamaahnya selfie ngabang ya. eh, eh. eh ngabang ya. sekarang memang gitu Kiai nya ngaji, jamaahnya selfie Oke, oh, ya ini nerangke pertentangan, jamaahnya chattingan kaya ini ngaji serius, jamaahnya update status buri kuih, update status dikira saya nggak ngerti apa bunyi statusnya lu, aku ngerti sepanggung bareng Anwar Zahid <tuh> ini kan De bangga banget, kan langsung viral ini grup apa lagi? grup apa lagi? Loh sekarang emang gitu kiainya ngaji ngajak konsentrasi jamaahnya bikin story kia ini nerangke undur makol jamaahnya main video call ini tuntutan nah gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya pada mundur wong bian leh bengi jam seonggo wis bodo turu kabe paring dalu jam sepuluh wis bodo turu kabe mulane wong bian gua anaknya kehkeh kan turune sore, jadi suwengi gim boi sok bengpirong. lah, uang saya gitu turune tawes dini hari, jam dua setengah tiga dini hari baru pada tidur. makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. usah liver dosu, heruk ate ini mustakbilalki belati kerinan, lillahi kita. kalaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena galan sholat subuh berjamaah. Tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Gara-gara itu banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Kalau dulu cucu itu sowan simbah, sekarang kebalik malah simbah sowan. Mau mbah kangen putu, akhirnya mbaknya sowan putu. Tekan nomai putune ini kira-kira putu ini kira -kira jagongin mbaknya, no maupun jagongi HP ini. orang percaya anakmu jadolin yang buli yang budene silaturahim kok ketemu sedulurnya orang-orang komunikasi soalnya ngini kabeh edan kabeh bucah dan gara-gara itu pula silaturahim memudar banyak terjadi pertengkaran banyak terjadi perpecahan banyak tersebar fitnah banyak tersebar berita bohong Iki aku membantu Kapolsek Yasli kiasi Loh, sama naik hati hati, ngapunten ngabutun, terlebih di tahun yang orang bilang, tahun politik, polpolan, lah hiti kita.